Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardahu. Ashadu an la ilaha illallah. wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Jemaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan insyaAllah kita akan membaca sebuah karangan yang ditulis oleh Al Imam atau Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud. Sudah? Belum? Ahmad tulis Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Al-Asl Al-Misri asalnya dia adalah orang Mesir dia apa namanya lahir di Mesir tumbuh di Mesir dan tinggal di Kairo Siapa yang hafal namanya? Santri? Ahmad? Sofyan? Ahmad? Terus? Bin? Mahmud? Bin Ali? Bin Hajar? Alaskolani. Ada yang hafal nama kakeknya di maka atas? Fahri? Hafal nama kakek tak? Kita saja sampai tiga sudah apa? Itu sudah banyak sekali. Kemudian setelah mengulis, mengenal penulis dari kitab Bulughul Maram. Kita akan masuk pada pembahasan di akhir dari kitab Bulughul Maram. Ada sebuah kitab yang berjudul Kitabul Jami'a. Kitabul Jami'a. Kemudian kata penulis Babul Adabi. Pembahasan tentang adab. <coughs> Sekarang kita akan masuk tentang pembahasan adab. Pembahasan tentang adab. Apa itu adab? Al-adabu isti'amalu ma yuhmadu alaihi qawlan wa fi'lan. Adab adalah menggunakan segala ucapan ataupun perbuatan yang terpuji. Adab adalah menggunakan segala ucapan ataupun perbuatan yang terpuji. يقول, atau dikatakan juga huwal khisalul hamida. Adab adalah perangai atau karakter atau sifat yang terpuji. Kemudian kita akan masuk di hadis yang pertama. Qala al-musanif rahimahullahu ta'ala an-nabi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Qala, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam haqqul muslim ala muslim situn. Dari sahabat Abu Hurayrata radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi Hurairah bernama siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Dia adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang meriwayatkan di atas seribu hadis. Padahal dia apa namanya, mendapat Nabi SAW di masa hidupnya hanya sebatas berapa tahun? Tiga tahun. Jadi dalam waktu tiga tahun, Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Dari Nabi Muhammad SAW di atas 1.000 hadis. Kemudian kata beliau, kata Murira, "Qal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, 'Hakul muslimi ala muslim situn. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain itu ada enam." hak seorang muslim, terhadap muslim yang lain, itu ada enam hak. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza laqitahu fasallimu alaihi. Fasallim alaihi. Jikalau engkau bertemu dengan saudara semuslimmu, maka berilah salam kepadanya. Ini hak yang pertama. Jadi hak seorang muslim. Terhadap muslim yang lain. Itu ada enam. Yang pertama adalah. Hak seorang muslim. Yang pertama. Jikalau engkau bertemu. Dengan saudara semuslimmu. Maka berilah salam. Kemudian hak yang kedua. Wa'idha da'aka fa'ajibuhu. Jikalau saudara semuslimmu memanggilmu untuk suatu undangan, maka penuhilah. Wa'idha stansuhaka fansohuhu. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah, Jikalau saudara semuslimmu meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Ini hak yang ketiga. Hak yang keempat. Kata Nabi SAW. Wa ida atosa. Fahamidallah. Fashamidhu. Dan jikalau salah seorang. Di antara seorang muslim. Ada yang bersin. Lalu mengucapkan. Alhamdulillah. Fashamidhu. Maka. Jawablah ucapan alhamdulillah dia dengan mengucapkan ya rahamu ka Allah. Ini diantara hak seorang Muslim untuk Muslim yang lain. Kemudian yang kelima, wa ida marido faudhuh. Jika ada seorang Muslim yang sakit, maka jenguklah. Kemudian yang keenam wa idza mata fatba'hu. Jika ada dari seorang muslim yang meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Ada berapa? Fauzan yang pertama, hak seorang muslim di atas muslim yang lain. Yaitu bagi seorang muslim yang lain wajib untuk menunaikannya. Yang pertama, Yang pertama apa? Huh? Lambat. Fahri. Yang pertama adalah jikalau kau bertemu dengan saudaramu maka berilah salam. Yang kedua. Jikalau saudaramu mengundangmu untuk menghadiri acara pernikahan maka penuhilah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, dan jikalau saudara semuslim meminta nasihat, maka berilah nasihat. Kemudian yang keempat, Sofian. Hah? Yang keempat. Jikalau ada saudaramu yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah maka jawablah dengan ucapan Yerhamu Kallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang kelima. Has, siapa? Albi jikalau salah seorang dari saudara semuslimmu itu sakit maka jikulah yang keenam yang keenam jikalau ada seorang muslim yang meninggal maka ikutilah jenazahnya hadis ini diriwayatkan oleh al-imam muslim Penjelasan hadisnya kata pensyarah Hafizahullah taala fiqhul hadis fiqi hadis fihi masailu Pada hadis ini terdapat beberapa pembahasan Al masalatul ula pembahasan yang pertama Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa pembahasan Pembahasan yang pertama, kata penulis, kata pensyarah, hukum ibtidai salami, hukum memulai mengucapkan salam. Pembahasan yang pertama, apa hukum memulai memberi salam? Apa hukumnya? Misalnya, Fauzan bertemu dengan Nabil di depan asrama. Apa hukum bagi fauzan untuk mengucapkan salam kepada Nabil? Atau Nabil mengucapkan salam ke fauzan? Kata penulis, Zahab al-zahiriyyatu wa ba'du syafi'iyyati. Wa qawlun fi madhhab al-hanabilati ila wujubi salami. Ala man laqiyahu al-muslim min al muslimin. Madhhab zahiriyyya. Demikian pula sebahagian orang yang mengikuti madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i dan pendapat di dalam madhab Imam Ahmad, mereka seluruhnya berpendapat bahwasanya wajib bagi seorang Muslim untuk memberi salam terhadap seorang Muslim yang lain ketika dia bertemu. Jadi pendapat yang pertama, hukum memulai memberi salam adalah apa? Hukumnya wajib. Jadi jika ada seorang muslim yang bertemu dengan saudara semuslimnya di jalan, di masjid, di pasar, maka wajib bagi dia untuk memberi salam. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Kemarin sudah dibahas ya, apa itu wajib? Jadi wajib adalah suatu perintah yang Allah ataupun Rasulnya perintahkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Yang perintah tersebut harus dilakukan. Nah, karena perintah di dalam agama ada berapa? Ada dua. Ada perintah yang harus seorang muslim melakukannya. Dan itu adalah wajib. Dan ada perintah yang tidak mesti seorang melakukannya. Itu apa? Sunnah. Dan apa pengaruh atau hasil atau dampak ketika seorang melakukan yang wajib? Apa pengaruhnya? Ketika seorang melakukannya, maka akan diberikan pahala. Dan ke pahala ketika melakukannya dan ketika meninggalkannya, akan dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini pendapat yang pertama. Bahwasanya para ulama berpendapat wajib bagi seorang Muslim untuk memulai salam. Berarti kalau misalnya ada seorang Muslim yang bertemu dengan saudaranya di toko. Kemudian, keduanya tidak ada yang memulai salam. Maka, berdasarkan pendapat yang pertama ini, Keduanya mendapatkan dosa. Keduanya apa? Saya keluar ke masjid. Keluar dari masjid. Ketemu dengan siapa? Naufal. Saya tidak memberi salam. Di atas pendapat ini, saya dan Naufal berdosa. Karena kenapa? Meninggalkan. Fahuwa min muslimi ala muslim. Dan memberi salam. Adalah termasuk dari hak seorang muslim. Terhadap muslim yang lain. Wa amara bihi syar'u. Dan syariat memerintahkannya. Memerintahkan untuk memberi salam. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hadis ini. Apa tadi? Wa iza laqitahu fasallim alaih. Jikalau engkau... Mer, bertemu dengan saudara semuslimmu. Maka maka bersalamlah. Jadi syariat apa? Memerintahkannya. Berarti apa? Wajib. Fakala. Maka ulama yang berpendapat hukum. Memberi salam. Itu wajib. Berkata. Atau Nabi SAW bersabda. Wa idha laqitahu fasallim alaih. Jikalau kau berjumpa dengan saudara semuslimmu. Maka berilah salam. Kemudian, wafis Sahih Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam allah dan terdapat satu hadis yang tercantum di dalam Sahih Muslim dari Sahabat Abu Hurairah ditulis ya terdapat suatu hadis. Yang tercantum di dalam kitab yang berjudul Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy -an sallallahu alaihi wasallam ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabtum afshu as-salam afshu as-salam Afsus salam Bainakum Kata Nabi sallallahu alaihi wa Tidakkah Kalian ingin Aku menunjukkan kepada kalian Suatu perkara Yang jikalau kalian Melakukan perkara tersebut Maka kalian akan Saling mencintai Jadi kata Rasulullah apa Tidakkah kalian ingin Aku memberitahukan Suatu perkara yang jikalau kalian melakukan perkara ini. Apa? Perintah. Kata Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi di antara faidah, buah hasil yang baik dari memberi salam kepada saudara semuslim adalah menumbuhkan cinta di hati seorang muslim. Dan akan menyatukan kaum muslimin karena saling apa? Saling mendoakan. Apa artinya assalamualaikum? Apa artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bukan saya itu teman ya. Saya contohkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian. Ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian. Entah keselamatan dari maksiat keselamatan dari segala penyakit atau keselamatan dari api neraka atau keselamatan dari segala keburukan. Jadi keselamatan di dalam apa namanya? Hadis ini ucapan Assalamualaikum. itu mencakup segala apa? keselamatan dari seluruh kejelekan di dunia ataupun di akhirat. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga awal melimpahkan kepada kalian keselamatan. Demikian pula berkah dan rahmatnya. Maka artinya kita mendoakan saudara kita. Terbebaskan dari segala apa? Segala keburukan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian... Kata penulis, wajahul jumhuril ulamai antalam kepada seorang Muslim hukumnya sunnah yang ditekankan. Pendapat kedua apa? Mayoritas ulama berpendapat bahawa memulai salam ketika seorang Muslim bertemu dengan saudara se-Muslimnya. Hukumnya apa? Sunnah Sunnah muakkadah, Sunnah yang ditekankan untuk dilakukan Apa sunnah? Yaitu suatu perkara Yang Allah dan Rasulnya perintahkan Tapi perintah tersebut Tidak harus dilakukan Ketika seorang melakukannya pahala Ketika seorang tidak meninggalkannya Ketika seorang meninggalkannya akan akan apa? Ketika seorang meninggalkan sunnah, kan tidak dapat dosa. Iya. Jadi, apa bedanya dengan wajib? Sunnah dan wajib, sunnah dan wajib adalah dua perkara yang diperintahkan. Apa kemiripan antara sunnah dan wajib? Sama-sama diperintahkan. Apa perbedaan sunnah dan wajib? Apa-apa, kan? iya -apa. dosa. Kemudian, kata penulis. Lima fi wujubih min al-haraji wal masyaqqah karena seandainya salam itu wajib maka akan terdapat kesulitan dan keberatan perhatikan seandainya hukum memberi salam kepada seorang muslim itu wajib hukumnya berdosa kalau tidak memberi salam maka akan menyebabkan kesulitan dan keberatan Ya, kata penulis. Walanhu yel zam, minhu Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang andainya salam itu wajib. Yang pertama apa? Maka akan menyusahkan manusia. Menyusahkan manusia. Pokoknya ketika dia keluar rumah, dia apa? Mulai keluar rumah sudah siap-siap memberi salam. Ya, ada assalamualaikum, ada assalamualaikum. Kenapa? Karena dia takut kalau misalnya dia tinggalkan dia akan mendapatkan dosa. Siapa yang mau mendapatkan dosa? Jangan sampai karena satu dosa kita masuk neraka. Ya kita tidak tahu dosa apa yang menjerumuskan kita. Usaha bagi umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang Yang kedua. Karena seandainya salam itu wajib, maka dia akan berdosa ketika bertemu dengan seorang muslim dan tidak memberikan salam. Ini alasan kedua kenapa sunnah. Kenapa memberi salam hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga. وَالْعَدِلَّتُ fiha. Al-amru bisalam tadullu ala ta'kidil istihbabi. Dan seluruh dalil-dalil yang datang di dalam syariat Islam ini tentang perintah memberi salam itu menunjukkan sunnahnya saja. Sunnahnya apa? Saja. Tidak sampai wajib. Wahadal qawlu huwal arja. Dan pendapat yang menyatakan bahwa memberi salam hukumnya sunnah itu adalah pendapat yang lebih tepat, yang lebih benar. Jadi apa hukum sunnah? Apa hukum salam Ahmad? Iya, yeah. sunnah. Walaupun tidak menulis dari awal bisa menjawab karena dikasih kesimpulan. Iya. Yeah. Hmm. Kata penulis? Fal masyaqqatu tajlibut taysira. Ini kaidah dalam agama bahwasanya kesulitan akan memberikan melahirkan kemudahan. Misalnya ada orang yang sakit. Ismail sakit. Tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri. Berarti pada diri Ismail ada kesulitan untuk ber untuk sholat dalam keadaan berdiri. Maka di saat itu. Syariat Islam. Datang dengan membawa kemudahan kepada Ismail. Apa kemudahannya? Sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk. Dengan apa? Dengan tidur. Kalau tidak mampu tidur. Bukan sholat dengan tidur. Itu sholat dan tidur tidak akan bergabung. Entah kita sholat atau entah kita tidur. Sholat dalam keadaan ber berbaring. Kalau tidak mampu berbaring. Berisyarat. Tidak mahu berisyarat di disoratkan. Kemudian kata penulis, Warubama insya Allah muslimu anil amri ladi khorojamin ajli, bisabab ihtizamih bisalam ala kulliman lakiyahu khushiat al ism. Ini alasan yang keempat kenapa hukum salam adalah sunnah. Kenapa bukan wajib? Alasan yang keempat bahwasanya dan bisa jadi seorang muslim tersibukkan dari alasan dia keluar meninggalkan rumah. Kenapa? Yang pertama, yang keempat bahwasanya seorang muslim itu bisa tersibukkan dari hal yang menjadi alasan dia keluar dari rumah maksudnya dia lupa apa tujuannya keluar dari rumah apa tujuannya meninggalkan rumah Kenapa dia bisa lupa bisa babi iltizamihiissalam karena dia apa betul-betul sangat perhatian dengan orang kalau ada orang samaalakum ada orang samaalaikum Kenapa karena karena khawatir kalau dia tidak bersalam maka dia berdosa nah, akhirnya apa dia lupa dengan apa dia keluar rumah? Apa alasannya dia keluar rumah? Misalnya siapa? Siapa samping Tarski? Uh, Rifki? Siapa namanya? Umayr. Umayr misalnya disuruh untuk membeli masako. Iya. Nah, kemudian Umayr berpendapat bahwasanya memberi salam hukumnya wajib. Ketika dia keluar rumah, mendapat santri berapa orang? 15 orang. Setiap dari orang santri dia bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kenapa? Karena kalau dia tidak memberi salam, dia akan berdosa. Dan hal tersebut akan menyebabkan dia lupa apa tujuan dia keluar rumah. Iya, Masuk rumah lagi, tanya orang tua, disuruh apa? Keluar ketemu lagi santri. Memberi salam lagi. Akhirnya apa? Lupa tujuan keluar rumah. Ini apa? Ini sebab Kenapa Apa namanya? Salam hukumnya Sunnah Karena apa? Akan menyebabkan Seorang manusia itu, seorang muslim itu Terlupakan dari tujuan dia meninggalkan rumah Karena sebab apa? Betul-betul dia perhatian dengan orang Ya nah. Jangan sampai dia keluar lewat Belakang rumah, karena seandainya Kalau lewat depan rumah, akan banyak Dia jumpai Orang. Jadi dia keluar lewat belakang. Ini diantara apa? Diantara alasan kenapa memberi salam hukumnya sunnah. Yang pertama pada saatnya Ahmad. Kenapa salam mesti sunnah hukumnya? Kenapa tidak wajib saja? Karena karena keberatan. Iya. Tidak menulis tapi bisa menjawab. Apalagi kalau menulis. Itu lebih bisa Iya yeah. jadi ketika memberi salam itu hukumnya wajib maka akan memberatkan seorang muslim berat bagi dia Iya yeah. sedikit misalnya naik mobil ada ada orang lewat dibuka kacanya Assalamualaikum kenapa karena wajib bagi dia untuk memberi salam karena ketemu dengan orang iya yeah. ada orang lewat lagi buka kaca mobil Assalamualaikum itu akan menyebabkan apa? Keberatan, kesusahan bagi seorang Muslim. Dan kaidah dalam agama ini, setiap keberatan atau kesusahan pasti akan diberi kemudahan oleh Allah. Ya, sama tadi. Ketika tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Begitu pula seterusnya. Kemudian pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan yang pertama tentang apa? Tentang hukum memulai salam. Ada berapa pendapat? Ada dua. Yang pertama ada yang berpendapat. Hukum memberi salam wajib. Dan ada juga yang berpendapat. Hukum memberi salam sunnah. Dan pendapat yang lebih tepat adalah. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian pembahasan yang kedua. Al-mas'alatu saniyatu. tashmit tashmitu man atosa. mengucapkan tulis pembahasan yang kedua mengucapkan yarrhamu semoga Allah merahmatimu terhadap orang yang bersin Apa pembahasan yang kedua? Mengucapkan yarhamu kallahu, Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu Terhadap seorang muslim yang bersin Tahu bersin ya? Tahu fazan bersin? Ya yeah. Kata penulis Hafizahullahu ta'ala At-tashmitu maknahu antakula liman atau sa'indaka wahamidallaha yarhamukallah perhatikan api itu tashmid tulis api itu tashmid jadi di alam hadis tadi rasulullah mengatakan dan jikalau saudaramu bersin maka tashmid dia api itu tashmid akan datang tashmid adalah engkau mengucapkan kepada seorang yang bersin di sisimu, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, engkau mengucapkan apa? Yarhamu kallaah. Semoga Allah merahmatimu. Abidul Tajmit, engkau mengucapkan kepada orang yang bersin di dekatmu, lalu dia Memuji Allah Dia mengucapkan Alhamdulillah Maka mengucapkan apa kepadanya Yarhamukallah Semoga Allah melimpahkan Rahmat kepadamu. Dari pengertian ini Ketika ada seorang muslim Yang bersin tanpa mengucapkan Alhamdulillah Misalnya Naufal bersin Yang berada di sisinya Yang berada di dekatnya urwah tapi Naufal setelah bersih tidak mengucapkan Alhamdulillah. Maka apakah Urwa bisa mengatakan Ya Allah kepada Naufal yang tidak mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah kapan seorang mengucapkan? Semoga Allah merahmatimu Ya Allah kepada orang bersin. Kapan? Ketika orang bersin tersebut memuji Allah Alhamdulillah. Dillah. Jadi kalau Ahmad Perhatikan Ahmad Kalau Ahmad tidak mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin Maka tidak ada keharusan Bagi orang yang mendengarkannya Dari kalangan teman-temannya Untuk mengucapkan Yarhamukallah kepada Kepada siapa? Kepada Ahmad Karena Ahmad sendirilah Yang menggugurkan haknya Ahmad yang menggugurkan haknya kepada Saudaranya dengan apa Ahmad menggugurkan haknya kepada saudaranya? Dengan dia tidak mengucapkan. Yarhamukallah. Apa? Alhamdulillah. Seandainya Ahmad mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bagi Ahmad mendapatkan hak dari. Dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Apa haknya Ahmad? Didoakan dengan doa. Yarhamukallah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ahmad. Iya. Kemudian kata penulis, "Wa fi hukmihi khilafun bainal ulama dan hukum mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin ada beberapa per, apa namanya? perselisihan, ada perselisihan." فَمَذْهَبُ wa وَبَعْضِ الْمَالِكِيَا أَنَّهُ وَاجِبٌ عَيْنِيٌّ مَذْهَبُ Orang-orang yang mengikuti. Tulis ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. مَذْهَبُ Orang-orang مَذْهَبُ الظَّهِرِيَا مَذْهَبُ Orang-orang yang mengikuti Mazhab rohiriyah, demikian pula sebahagian yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Malik, mereka berpendapat bahawasanya mengucapkan yerhamu kaullah kepada orang yang bersin, hukumnya wajib aini, hukumnya wajib bagi seorang Muslim. Misalnya, saya bersin di sini, saya bersin. Kemudian saya mengucapkan Alhamdulillah. Ketika hanya empat orang yang mengucapkan Alhamdulillah di majelis ini. Maka orang yang tidak mengucapkan Yarhamuqallah tidak menjawab bersin saya. Dia berdosa. Mereka apa? Berdosa itu makna wajibun aini. Yaitu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Misalnya. Sofyan Bersin. Kemudian hanya tiga orang yang jawab di majelis ini. Maka selain dari tiga orang ini mendapatkan dosa. Karena kenapa? Hukum menjawab bersin di atas pendapat yang pertama ini wajibun aini. Apa itu wajibun aini? Wajib bagi setiap muslim. Kemudian kata penulis. Fahuwa hak Fahuwa min haqil muslim Ala muslim Karena menjawab bersin Seorang muslim yang mengucapkan Alhamdulillah Itu termasuk Apa namanya Termasuk hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain Dan sementara kata hak itu Adalah apa Adalah menunjukkan kewajiban Misalnya Haknya urwah kepada abinya Adalah taat Terhadap segala sesuatu yang diperintahkan. Selama itu baik. Berarti wajib bagi urwa untuk. Untuk apa? Melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh. Bapaknya, oleh habinya oleh ayahnya. Karena kenapa? Dinamakan hak. Dinamakan hak. Kemudian. Fakat kualan Nabiya s.a.w. Wa idha atosa fahamidallah fasamidhu. Di sini pakai sin. Kata Nabi SAW, alaihi "Jikalau ada seorang muslim yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka bagi orang yang mendengarkan ucapan alhamdulillah tersebut, dia apa? Menjawab dengan dengan apa? Jawaban yarhamukallah." Ini apa? Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya mengatakan atau menjawab bersin seorang muslim ya rhamu hukumnya wajib wajib terhadap seluruh muslim ya kalau misalnya hanya satu orang yang jawab maka yang lainnya berdosa ini pendapat yang pertama kemudian pendapat yang kedua wadzhab syafi'iyah wabadul malikiyah أنه مستحب فقط لأنه من بابل أدب فالأمر فيه للنبي Perhatikan pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama yang mengikuti madhab syafi'i dan pendapat sebagian ulama yang mengikuti madhab imam Malik, mereka berpendapat bahwasanya menjawab bersin seorang muslim yang mengucapkan alhamdulillah dengan jawaban yarhamukallah hukumnya mustahabun sunnah sunnah jadi kalau sunnah ketika kita tidak menjawab salah apa namanya bersinnya maka tidak mendapatkan apa Ahmad uh, tidak mendapatkan dosa ketika kita menjawab mendapatkan apa pahala jadi di antara penamaan selain sunnah adalah mustahab pun. Hal yang diistihbabkan. Maksudnya hal yang disunnahkan. Kenapa mereka berpendapat menjawab bersin hukumnya sunnah yang pertama alasan mereka adalah li'annahu min babil adab. Karena menjawab bersin seorang muslim yang mengucapkan Alhamdulillah itu termasuk dari Adab. Termasuk dari apa? Adab. Wal amru lil adabi wal irsyad. Sementara perintah yang datang pada pembahasan adab, itu hukumnya hanya sekedar memberi orang apa namanya, menga, apa namanya memberi orang pengajaran dan yang kedua, memberi orang pengarahan. Jadi perintah di dalam pembahasan adab itu hanya sekedar berfaedah apa? irsyad. Berfaidah memberikan orang penunjukan. Memberikan orang saran atau apa yang semisal dengannya. Tidak sampai wajib. Tapi kalau perintah di dalam pembahasan ibadah itu berfaidah apa? Wajib. Misalnya Allah berfirman. Perhatikan fauzan. Allah berfirman waqimus Dan tegakkanlah sholat. Sekarang Perintah ini datang pada pembahasan ibadah, sholat. Iya sholat ibadah ya. Maka perintah menegakkan sholat hukumnya wajib. Tapi kalau perintah itu datang pada pembahasan adab seorang muslim, maka perintah tersebut berbeda apa? Pengarahan, memberikan pengarahan kepada seorang muslim untuk menjadi lebih baik. Ya, itu perintah di dalam pembahasan adab. Dan Rasulullah perintahkan. Apa kata Rasulullah tadi? Jikalau ada seorang Muslim yang bersin. Lalu mengucapkan Alhamdulillah. Maka balaslah dengan ucapanmu Mu'yar. Hamukallah. Kemudian. Wa qawlu wal-mashhur inda al-hanabila. Wa, wa qawlu al malikiya annahu fardu kifayatin. Iza qawma bihil ba'du sakata anil akharin. Wa wajiban فِي kemudian Pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama apa Fauzan? Pendapat yang pertama Fauzan apa? Hah? Ahmad, pendapat yang pertama apa? Wajib. Wajib bagi Ahmad kalau mendengar Fauzan bersin. Itu mengucapkan. Ya rahamukallah. Kemudian pendapat yang kedua ayub. Sunnah. Kemudian pendapat yang ketiga. Tulis Fauzan biar bisa jawab. Pendapat yang ketiga, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Iza qawma bihi alba'adu saqotu anil akharin. Jikalau telah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugur sebahagian orang yang lain. Jadi hukum mengucapkan yarhamukallah. Yang ketiga adalah fardu Kifayah. Apa fardu kifayah? Jikalau sebahagian orang telah melakukannya, maka gugur kewajibannya dari sebahagian orang yang lain. Misalnya, siapa? Furkon bersin dalam masjid ini. Kemudian yang menjawab bersinnya furkon itu hanya tiga orang. Tiga orang? Yang menjawabnya. Yang lainnya diam. Maka tiga orang tersebut. Telah mencukupi. Dalam memenuhi haknya siapa? Haknya furkon. Apa itu haknya furkon? Yaitu. Apa tadi haknya furkon? Mendapatkan jawaban. Dari ucapan dia. Alhamdulillah. Maka tiga orang yang menjawab ini. Itu sudah apa? sudah mencukupi. Dan sebagian yang lain yang tidak menjawab itu sudah gugur kewajibannya untuk mengucapkan yar hamkallah karena sudah diwakili oleh tiga orang tadi. Iya. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih benar, yang lebih kuat. Jadi misalnya Umair bersin di masjid. Kita semua tidak ada yang menjawab, maka kita yang di dalam masjid ini Semuanya berdosa Berdosa Tapi kalau seandainya ada tiga orang Atau dua orang Yang memberi balasan Kepada bersinnya Umair Ya rahmukallah dua orang yang mengucapkan Semoga Allah merimpahkan kepada merahmat Maka dua orang ini Telah mencukupi untuk Menggugurkan kewajiban kita semua Dalam menjawab menjawab apa Bersinnya Umair ya, Ini pendapat yang ketiga dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Pendapat yang pertama, apa? lb wajib. Kalau kita tidak menjawab di dalam masjid ini, semuanya, kita semuanya apa? Berdosa. Kemudian yang kedua, sunnah. Kalau ada orang yang bersin, kemudian kita diam, tidak mengucapkan ya Allah itu tidak apa-apa. Tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, Kapan? Apa itu fardukifaya? Fardukifaya. Ketika sudah dilakukan oleh sebahagian orang. Maka sebahagian orang yang lain. Gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Sekiranya sampai di sini. Subhanakallah. Asyadu an alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu laiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.